Gilber FC adalah aku, Gilber FC adalah kamu, Gilber FC adalah kita, kita adalah satu, Gilber FC bersatu. Ingat kita adalah satu, di keluarga besar Gilber FC. Sabtu sakit maka akan semua merasakan sakit juga. Hari ini Minggu tanggal 23 Mei 2021 di rumah Gilbar FC dengan bangga mempersembahkan trofeo Gilbar FC 2021. Ingat Kita Adalah Satu Di Keluarga Besar Gilbert MC Satu Sedih Maka Akan Semua Merasakan Sedih Juga Ayo tambahkan terus rasa solidaritasmu. Ayo tambahkan terus. Ayo tambahkan terus rasa pedulimu sesama kita di keluarga Gilbalemsi. Selangkah demi selangkah Telah kita lewati bersama Eh, hey, Bang. Iya. Iya. <tuk> Kita merah di mic. Pesan-pesannya, Bang, main di sini nih. Pesan-pesannya. Halibat, Bang. Bagus-bagus. Haji. Ziddi, 10 geraknya 10. Harapan Abang nih untuk tim Abang sendiri nih ke depannya. Ya, lebih baik lagi sih. Lebih ditingkatkan lagi. Udah berapa lama gabung di tim? Baru baru. <tuk> setahun ya setahun tahunnya iya. oh, kan pasti ngalamin suka duka bang ya, pasti kan ada cerita di balik kesuksesan abang nih, boleh mah ceritain suka dukanya bang? suka dukanya, bukan suka duka kamu loh, kagak pernah suka duka, sudah pernah? berarti happy terus ya? happy terus, yang bikin abang happy man di sini, yang bikin abang nyaman. happy ya, man deh ya? ya. gimana sih kalau gini? Ya, ini? diketawain, apa apa? saya emang keren banget ya okay. menang bener buat kedepannya buat dengan mudah biar kompak lagi ya kan biar permainannya nyatu gitu jangan main sparing permainan kece-kece kan Ya biar kompak aja <tuk> <teman, terdekat>, <tuk> ke depannya biar nyatu mimpi yang belum tercapai jangan lupa di permainan apa-apa ya? stadion apa? stadion malah? bisa tarik bisa tarik bisa diatur, kalau mau ya, main mah iya. <laughs> utama kan itu bang nih, ada lagi yang mau diombain? Udah, udah, udah, udah, sama ya, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, gede udah, udah, udah, udah, bang, <suman> bang pesan udah, -pusan -pusan nih bang udah, udah, terima kasih jamuannya lebar lebar lebar apa ya aduh bisa ngomong pake kata-kata lain dah apanya apa? the best the <laughs> best buat Simpanan tahun normal sini ya. udah berapa lama bang yang di tunas muda ini? udah lama sih sebenernya uh, 5 tahun ya 5 tahun, tahun muda, ya? bang nah 5 tahun itu kan berarti cukup lama bang yang bikin abang bertahan di tunas muda apa sih bang? kekompakan kompakan ya? Kumpahan, ya? ya. Selain kekompakannya, oh, ya dari oh, <tuk> ya. manajernya bisa, di, bisa bisa dipercaya. <tuk> <tuk> nah, hey, hey, hey, hey. nah, suka duka, selama 5 tahun berada di dunia, hey, hey, hey, hey, hey. kan suka duka ya gak duka ya kalah menang ya ya menang itu ya suka ya makanya oh, ya kalah menang ya biasa terbiasa belajar nah Arab Panabang kedepannya bertemu pemuda sembilan, kompakin kompak kedepannya ya Kipun, yeah. sering angkat tiallah, ngomong tiallah ada di sana. foto aja yang juara satu boleh kan ya belum diangkat ini, nanti saya angkat ya. makasih nanti saya angkat lagi. nah mimpi yang belum tercapai nih Saya kan, nasbundanya saya belum pernah main ke ini nih JPK P <tuk> K <tuk> Insyaallah ya Insyaallah insya terwujud ya Iya yang kalau terwujud ya perjuangan pasti terwujud banget amin. Amin. Amin. Amin. miminya ada lagi bang selain nanti Nah target apa nih bang Tunas Muda sendiri target kita ya, ya ya setiap setiap main kita harus ya bisa angkat trofi gitu <tuk> siap ada turnamen <tuk> atau trofeo gitu yeah. Ya, ada lagi yang mau sampaikan sudah sekian terima kasih, kasih. oke okay. oh, ini, ini ya cuma, cuma ini. Anggaran, <tuk> tadi mau mama <mengangat>, <tuk> <tuk> bintang ya bintang ya ini iya ini tadi <tuk> dari tengah ya <tuk> iya ini <tuk> kesan-kesan-kesan Bang. Bingung ini. udah Siaran langsung ini, Bang. Bang, belum diwakilin. ya uh, lain main, siapa sapanya yang bermain nanti benar pegang ya, uh, karena abang uh, mau fokus jadi panitia ya. seperti itu uh, insya Allah ini agenda cuma hari minggu doang karena makin kemari ya makin antusias insya Allah sabtu minggu kita ada trofoy apa-apa udah latihan-latihan udah rada-rada males ya udah kita trofoyin aja tiap sabtu minggu ya info dari abang seperti itu uh, info selanjutnya tolong ya tolong, tolong udah Gencarin lagi semangatnya itu, Jong, dari Bang Oke okay. ya? Okay. Okay. Selanjutnya, selanjutnya mentatang ya Persiapan yang udah dijalanin nih Selama megang tim nih? Oh, udah apa jawa. aja nih? Kayak fisik Kayak teknik itu udah kita jalan. Oh ini dari Saya lihat materi pemain ini Seratus persen saya yakin Bakal juara. juara Targetnya apa nih di Trofei ini? Juara pastinya Juara satu ya. Juara satu, pasti. beli kata-kata motivasi nih untuk anak-anak nih Intinya mah kita main kompak, semangat ya udah pasti kan. Kita harus bersatu aja. Terusnya mana kata-kata gerusnya? Gerus pasti. sebentar ya ini tim dari mana mas anak muda anak muda iya. di komen di mana lu bojonegenteng daerah mah bojonegenteng daerah cendawa jalan cendawa baru terlalu jauh oh jauh juga ya ini bang udah berapa lama tim ini terbentuk bang Hai hampir 1 tahun perjalan dan saya juga sangat berterima kasih nih ada acara momen seperti ini mm. acara topio Digibar FC Kedepannya, semoga gbs selalu jaya dan sukses selalu. Suka duka Abang nih, selama megang tim. Hmm, suka dukanya, ya nggak ada sih. Cuman selalu support aja biar semangat itu Kesan-pesan tim Abang nih? saja ya Semoga Tunas Muda semakin sukses dan jaya selalu. Ya Bang, terima kasih. Kesan pesan ya, pesannya Abang di sini. Semoga uh, setiap event yang digelar sama Gilbert FC ini selalu menimbulkan bakat-bakat muda ya lagi sekarang kan uh, banyak seleksi pemain muda nih ya eh, semoga kedepannya semakin maju Gilbert, Udah gitu aja. Nah harapan untuk harapan apa ya, bang? Tim Tunas Muda, Tunas muda sendiri nih buat Tunas Muda. Pertama biar makin maju gini. aja ke depannya biar lebih kompak lagi. Dah gitu aja. <laughs> Target yang belum tercapai <laughs> nih. Dari awal man. sampai akhir mantap. Mas, mantap. perjalanan Mimpi. kesini terhambat nggak bang? Hafal. <laughs> <laughs> Bang harapan abang nih untuk event profile ini kedepannya ya dilanjutkan lagi, bang. Nah untuk tim abang sendiri nih mimpi yang belum tercapai apa? Cili -cili jawab, cili -cili jawab, cili -cili. Ya. Untuk tim lu sendiri yang belum tercapai yang belum tercapai palingnya keluar kota ya keluar kota <laughs> belum tercapai dia keluar pulau ayo dah. Keluar patuh apa? Keluar pulau nih? Kalau Jawa Barat ke Jawa ya. Tengah aja bisa keluar pulau itu Bobi Jangan lagi sendua Kasih Harapan mah Biar ada sponsor atau donatur gitu yang masuk Jalan <laughs> sendiri aja ini anak-anak Jangan main, main, main. Nah, nah suka duka abang nih Selama berada di tim Pasti kan ngalamin dong Tadi kan ceritanya tentang... Kalau duit itu ya, dari awal pembentukan tim ya. Ini kan mungkin udah berjalan satu tahun ya. Iya, yeah. kalau menurut gak ada, supaya sih suka terus, suka, suka terus. Kalau kan kita ini sih untuk kekompakannya, karena kita nih ibarat ininya dari satu kaum begitu, kan? Gak jauh-jauh amat gitu, gak ada pemain yang dari sekitar jauh nah Kita nih satu kampung gitu. Nah ini nih yang bikin Abang bertahan Iyi. main di sini nih. Yang bikin, yang bikin bertahan, nyaman, yang nyaman, yang bikin di, tim ini beda. Kita kekompakan aja Bang, nekompakan ya, kekompakan, <laughs> Dari segi solidaritas, yeah. matungan, dari segi permainannya juga. Alhamdulillah ya selama saya gabung di tim Gunas Muda ini sih uh, apa sih namanya? Ya kekompakannya lebih berasa aja gitu lah kompakannya kompakan lebih rasai dari hati banget ngomongin <tuh> sampai merinding nih nah untuk abang sendiri nih target abang nih untuk tim. Target. target saya sih ya mudah-mudahan aja saya kedepannya masih bisa menciptakan gol-gol yang indah gitu ini tadi posisinya di mana ini? Ah ini. striker ya Iya benar transport. Miripan si ini James Jordan nih. Meko Jordan. Ya Bang, terima kasih ya Bang. Ini nggak mau dia yang bisa nih. Sukses terus Bang. Eh Sergio Ramos. Eh Sergio Ramos. Semoga siap kiper yang digelar sama Gibran, semoga semakin sukses ke depannya. Amin. Katakan pemain-pemain muda berbakat. Ya gitu, Pak. Iya. Hadirin terus Bang Gilbar. Selamat datang untuk pemain tunas apa? Tunas-tunas muda. muda ya di Rumah Gilbar FC. si bang tuh eh ya kesan kesannya nih bang main di sini ya kesan kesannya di sini kita main ya kondisi baru pertama kali main di gilbert ya kondisinya sambutannya cukup bagus ya untuk Gilbar sebagai tuan rumahnya terus untuk kondisi permainan juga kita silaturahmi silaturahminya ya. ya ke depannya lebih bagus lagi. Terus untuk kondisi apa harapan ke depannya ya? Iya. Untuk ke depannya Gilbert iya. untuk dan tim Abang ya, harapannya? Untuk tim saya sendiri HKTSKB terutama kita ya, kalau bisa kita ya, ya sering silaturahmi ke sinilah. Karena kita baru pertama kali nih kesini nih. <tus> Belum ya. sering sih ketuanya juga udah menambah ada. Ya. Iya kata ketuanya ya. Dan untuk Gilbert, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih maju lagi dan untuk liganya juga bisa lebih maju lagi. Karena saya tahu Gilbert ada liganya ya. Iya. <tus> iya. Liganya bisa lebih maju lagi. Nah, bang untuk udah berapa lama bang bergabung di tim yang ini? Kurang lebih hampir awal. satu tahun ya. Ya, untuk untuk pemain mulai juga cukup lama juga kan? ya. Yeah. Pasti kan kami suka dukanya. Iya. Iya, kalau untuk sub dukanya dulu ya. Iya. Yeah. Kita kalau dukanya ke yeah. <laughs> permainan. Kurangan. karena kita kan tim ini tim komunitas ya. komunitas ya. Jadi kita kadang-kadang kekurangan pemain. Iya, yeah, terus untuk kondisi apa ya? Permainan kadang-kadang nggak -kadang bisa berkembang karena orangnya kita namanya komunitas. Yang siapa yang apa ya istilahnya, harus main semua hmm. tapi untuk sukanya kita bisa menambah saudara menambah silaturahmi Romi kedepannya bisa juga bisa KTSKB juga saya harap bisa lebih bagus lagi yang bikin abang nyaman main di tim KTSKB ini ya persaudaranya. Persaudaranya. Iya, iya. persaudaranya kita jadi semuanya, kita satu keluarga satu tim ini kita yang tadinya nggak kenal kita jadi kenal jadi jadi saudara jadi saling silaturahmi baik di dalam lapangan atau di luar lapangan ini untuk masuk KTSKB itu syaratnya gimana sih kalau ada yang si berminat juga kalau kita sih kalau nggak ada syarat khususnya ya cuman kita biasanya ada misalnya contoh saya bawa teman nanti kita bisa ikut gabung nanti saya di daftarin di grupnya gitu ada sosmednya boleh dipromoin? ya untuk KTSKB itu nah, untuk IG-nya Apa oh, kemarin lupa saya? Ini <guluh> <guluh> SKB kalau salah? Eh, iya nah, IG-nya? IG-nya? SKB? Oh. Oh. SKB 2020 SKB KTSKB 2020 Iya Kita kan sebenarnya perwakilan dari oh, ya. KTSKB Jawa Barat Jawa Barat? Ya. Iya Jadi Kita Di Bekasi kita perwakilannya Kabupaten Bekasi KTSKB itu sehingga Komunitas Tim sepak bola Kabupaten Bekasi Pembalannya itu semuanya terbuka untuk umum ya. Terbuka untuk umum, kita open untuk umum Jadi ya, nggak ada syarat apa apa. khusus, siapapun yang mau masuk, Maksud silahkan Bisa ya? Bisa, silahkan Nah, mimpi abang yang belum terkaitan, target di KTSKB Pengen Mereka, main di GBK Pengen <laughs> <Main> GBK <laughs> ya? Secepatnya <laughs> ya? Terlaksana <laughs> Semarang <gitu> bukan ikut? Nah, ini sering banget <gitu> <more>, ini, Nek <gitu> <gitu> Ini <gitu> belum pernah main di GBK doanya, kalau... Patriot udah, hmm. kan dikira di, di, di Bapak ya Udah lebih ya. kayak yang belum Keluar yeah. kota lah ya, belum ya yeah. kan. <laughs> <says> Nah, tujuan Abang nih ke depannya Event untuk ke depannya selanjutnya Maksudnya buat KTSKB? Iya yeah. Ya, kalau untuk event ke depannya nih kita Yang paling deket aja nih, tanggal 13 besok Kita ada event di lapangan Persibo gua Bitung, kita ada 12 PO ya 12 tim yang lain mana yang lain KTSKB sebagai tuan rumah ya ini bang yes, yes. oh capean oh, oh, iya. ini ya, kan, lagi iya. ini udah YouTube ini ketuanya ya ini ketuanya itu bukan ini udah dia saya mau ngomong apa mas itu apa pesan pesan ini pak ini oh alhamdulillah Cuaca besar lancar ya, permainan juga lancar. Kita ada cenderungan bermain kasar, kita bermain sama salimudis sama sport. Jadi di ke pelatroom ini insyaallah bicara lancar. Kita merasa puas, mudah-mudahan keterpanangan bisa berlanjut lagi. Selamat bercahaya. Boleh Minta ini awal terbentuknya ktskp oh, itu gimana sih? Awal terbentuk ktskp dari seorang Maestro, ya, pemain maestro yang terkenal di Kabupaten dan Bekasi, ya, yaitu Bang Maco Namanya ini, orang Pesu, ya. ini orang ya, itu orangnya. Orang ya. Dia yang membentuk tim komunitas ini, jadi komunitas ini adalah terdiri dari anggota yang dari tim-tim yang sudah punya klub. Nah, ayo, ayo, gabung di sini, jadi pekubyuban, nah, kita main ayo, uh, saling silaturahmi, saling support antara tim-tim yang lain. Nah, ini terbentuk karena diti dari Bang Maco yang sangat gelian. Ketua kita yang sangat gelian lah. Yang sangat loyalis. Dari 2020, bulan ay, ay. Ay. Ay, ay. Juni ya Bang Maco? Bulan Juni kita berdiri dan Alhamdulillah berjalan lancar. Mudah-mudahan terus berjalan lancar dan terus maju. Nah suka duka nih yang udah Bapak alami di KTSKB ini. Nah. Sebab dukanya, ya namanya komunitas kita kalau main di... Takdir saat ini kita harus mempersiapkan ATM lah, namanya komunitas kan kita kita tidak punya pos soalnya, jadi kita itu saling support semuanya, saling ATM. Kalau saya sebagai pelatih ya, yaitu kita susah menentukan pemain karena kita sama-sama ATM. Tapi Alhamdulillah kita tetap berjalan lancar. Harapan kedepannya untuk... kita lebih maju lagi. Harapan ke depannya. kesan pasarnya apa yang di sini? Umaian bagus bang, wanitanya juga main bagus dah kalau segini daripada yang lain-lain bang. Dapetan -lain. berapa daya? Tiga lima. Nah keren. Harapan abang nih untuk kedua tim. Ya main fair play nih sportif itu yang kita minta. Kebanyakan kan sportif tapi di dalam lapangan ya begitulah kira-kira. Iya, dalam iya. lapangan itu, mama. Ini harapan udah ya tadi hari. Ini Mimpi yang belum tercapai ini. Ya mungkin buat teman-teman CAT KB kalau memang ya ya Ya Allah Bang Sari ya. ya Bang siapa <laughs> kita Bang Siap Bang. Sorry banget. Siap. Ya. Bang, Siap, saya siap, ya. Oke, okay, main sangat luar biasa dan saya sangat bangga bisa main di Gilber FC ini ya. Tapi jual beli serangannya keren. Oh, ya, siap, siap, siap. <laughs> okay. nah, saya mohon maaf ya. Kalau Ternyata. saya dari klub PSBP bisa Siap, oh, ya, siap, siap. Ya, makasih ya. ya, terima. ya, terima. ya terima. Bang kesan pesannya nih mah kamu belum nih kesan pesannya nih kan udah main nih barusan cetak gol satu tapi danulir kenapa itu sudah menang kita nih <laughs> banding nah. besok banding ke pipa ya untuk uh, apa pengurus lapangan ini untuk GBFC fc terima kasih banget satu raminya uh, luar biasa makasih mainnya Mantap. bagus Cuman. Cuman. Eh, hey, <laughs> kamu. Hey, Ka, kak, kak sorry okay, okay. okay. gimana pertandingan ini? Cukup seru. <manyi, <manyi, okay. okay. Mantul, Mantul, pokoknya, mantap. <manyi>, kesan mana nih? fans. Mana biskuit Eh, bbw kamu gak main? tanggal 6 lihatin dia ya, tanggal 6. minggu depan hmm? oh enggak minggu 1 lagi iya tanggal 6 kok oh, lama sih Hei, panik, gak? Dulu. panik gak panik gak netral ini kenapa tadi <laughs> ini kenapa tadi kagak niatnya pengen mentokin, kagak tau nya ngolong mulanya aduh pinteran mana berarti pinteran dia dah sorry <laughs> sorry hahaha <laughs> <gulau> keren, keren, keren Oke, terima kasih banyak Keren Hari ini ya, tiga tim Terbaik untuk trofi pertama Perdana di Home Gilbert FC Pokoknya sih, harapan saya untuk trofi selanjutnya, akan tetap lancar Untuk hari ini dong hari ini kan berasa final hari ini berasa final pertandingan terakhir 2 berlisarangan harapan harapannya ke depannya harapan ke depannya di bar FC untuk setiap pertandingan akan selalu lancar seperti itu aja oke pengen pengen kita belum lebaran iya pengen pengen semoga sehat selalu buang buang dari mana? beragil ini jauh Indonesia ini dalam rangka mau supporting Gilgara -gil ke sini ke sini iyalah harus semangat nah, terima kasih kepada para ini pejuang ya pejuang pejuang, pejuang sepak mula ya tanpa bayaran, tanpa lelah terus bergerak terima kasih buat teman-teman semua yang dari jauh ada yang dari Tambun, Cikarang, dari Mindawa ini luar biasa terima kasih buat Gilgara itu semuanya nah, hari ini berjalan ancar Bro hari ini berjalan berjalan benar-benar mutlak uh, game ya. Nah, saya pribadi yang mengadakan event ini, ini maghrib demi Allah, nggak ada yang namanya-namanya saya berkomunikasi dengan wasit. Ini mutlak real ya. Saya biasa sama-sama enak gitu kan? Ini maghrib demi Allah. Kalau saya ada ini itu sama wasit, biar saya nggak pulang lagi. Demi Allah ya, saya nggak ada ini tuh. Oke semuanya, ini mutlak real. jangankan event. Kasih nasional hingga satu Eropa tetap pada kesalahan ini tuh. Oh. Tapi kita sebagai pemain bola le itu, itu yang mau apa fair play yang ini. Jadi ya bang ya. <tuk> nah, abis penyerahan trofi, penyerahan trofi ada acara makan-makan. Tapi nggak wow wow banget bang ya, karena yang mau kita anggaran mau aja ya. Jadi oh, ya. ya. ya, ya. yang, ya. yang penting penyerahan trofi ya. Untuk peringkat 3, <tuk> nah, mari sama-sama kita, kita, kita sambut. Bungnas muda ini. Hei. Selangkah demi kita lewati bersama. Jangan kita lewati bersama. Mari sama-sama kita close tim KTSKB yang paling komunitas paling bersih di Bekasi. mantap Ya, Ayo kita potong dulu dulu Itu bareng-bareng Bareng-bareng belakang dong belakang ada foto Juga berbantung Hai, Kapten gimana pertandingan hari ini Kapten Alhamdulillah luar biasa berjalan dengan lancar murni tidak ada uh, main siput siput dengan wasit ya ini murni real Gilbar FC Bara. Serangannya keren tadi. luar biasa itu ya motivasi siapa sih yang bikin motivasi terbakar guys? Uh, motivasi so, sih ada. ya semua tim ya disini semua tim uh, motivasi kita tuh dengan saling support gitu yang terpenting. Apa pelatihnya tren tegas? Pelatihnya luar biasa. Pelatih baru, pelatih dadakan. Siapa tuh? Coach Tatawo. Coach Tataang Sudrajat. Ya, Ayo bareng-bareng Bang, gini kumpul Bang, bareng-bareng Bang. Ayo Gibr. Ayo ayo ayo makan-makan makan-makan. Ya alakan emang ya. Makan-makan ya. makan. makan, makan, makan. Heh ini. Hmm mantap mantap, mantap. Nah, ya ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo barang. kita halo guys. halo guys. keren banget guys. <laughs>